dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Menemani santai malam kalian saat ini Bagaimana akan menyuguhkan info Info menarik dan pasti kabar spesial Dari idola kita Di kabar pertama, persahabat, kita awali dengan Tentunya cidukan tadi sore Yang Alhamdulillah, para sahabat, ya terlihat Bapak Bilar kembali aktif, kembali ceria Kali ini kedatangan tamu spesial Mbak Sonia Wibisono Ini kejutan untuk keluarga Konoha Bakal ada sesuatu yang akan diluncurkan Mudah-mudahan per sahabat Apapun kegiatan, apapun kejutannya Kita selalu mendoakan yang terbaik Semoga lancar semuanya Dan semoga tentunya diberikan kemudahan Begitu banyak per sahabat ya Tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya ini tanggapan mengenai Papa Bilar, yang terlihat persahabat dia ya. Matanya Papa B, Tentunya celong banget persahabat ya Terlihat masih pucat Habis beberapa hari demam Mudah-mudahan sehat terus Untuk Papa Bilar Kita lihat dari akun Bahar Wirta situ mengatakan Masih kelihatan pucat si kakak Dan kuruan badannya Kasihan ya, semoga semakin pulih Dedek maupun nak pati juga Amin, semoga usaha apapun itu Dilancarkan, amin ada juga persahabat jawaban tanggapan dari Wincowinerni, bertiga agak kurusan, sakitnya gantian, habis lesti, fatih juga, terus bilar. Serumah kalau sakit, satu biasanya gantian, apalagi yang tidurnya barengan. Cepet banget nularnya, sehat-sehat ya buat semua, amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan kekuatan, persahabat, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita ada juga prasabat, ya. Ada tanggapan lain dari akun ianti Malik 28. Di situ mengatakan masya Allah, tabrak Allah, Amin. Sonia doa yang sama buat Cici sekeluarga. Terima kasih sudah, sudah mampir ke keluarga Leslar. Fokus kakak Rizky Bilar, celong matanya, sakit beberapa hari, sudah ya, Kak. Sehat, sehat, sehatan, paling rasa sakit lagi, Amin. Doakan yang terbaik ya, buat keluarga kecil Leslar. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga untuk berikutnya para kita mampir di Cidukan vitamin yang sangat membahagiakan sekali. Hal ini ada postingan Papa Bilar, BBL dengan tentunya anak-anak yatim sedang berbuka puasa bersama di tempatnya Leslar. Alhamdulillah sahabat selalu mendapatkan kebahagiaan dari keluarga kecil Leslar. Kita bangga sekali melihat momen yang sangat luar biasa Apalagi persahabat di malam ke-29 Ramadan Semoga Allah memberikan keberkahan Dan penjagaan terbaiknya Untuk kita semuanya, amin Kita selalu mendoakan yang terbaik Buat kita semuanya Kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Ustadz Fahru Buka puasa bareng santri Kami Mikur Anik School di rumah Rizky Bilar Di puasa ke-28 Malam ke-29 Ramadhan Semoga Allah memberikan keberkahan dan penjagaan terbaiknya untuk kita semua. Tetap semangat ibadahnya karena amalan itu tergantung akhirnya. Semoga khusnallah khatimah. Amin. Masya Allah, para sahabat. Komentar pun banjir diberikan. Diantaranya dari akun Fabil Al-Fatih Bilar Masya Allah, semoga berkah Papa bis keluarga, Rizky Bilar, Bunda Lesti, Abang Fatih Selalu sehat dan dalam keberkahan Allah Makin lancar rezekinya, makin berkembang pesat dan sukses di segala lini bisnisnya Jaya, jaya, jaya, amin Begitu juga para ustadz, jamaah, dan yatim yang hadir Juga kita semua para fans Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala hajat kita Amin, Masya Allah yang doa baik banget Kita wajib aminkan, mudah-mudahan terkabul Dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga persahabat Ada judukan vitamin dari Abang El Aduh, Abang Fatih memang selalu Menjadi pusat perhatian Banyak orang Foto dengan kakak-kakak soleh Masya Allah, ini tiga awal, persahabat, ya, Al-Amin, Al-Fatih, dan Al-Fayan Ini Masya Allah banget Anak-anak soleh kita makin bahagia sekali ketika melihat al yang luar biasa. Makin kesini makin ganteng, makin pinter, makin saleh. Luar biasa. Doa terbaik pokoknya untuk Leslar Family. Kemudian juga untuk berikutnya kita lihat di postingannya Bunda Lesti. Bunda Lesti Banjir THR. Luar biasa. Dapat kiriman hampers dari Mbak Sandy Juragan 99 dan MS Glo ada ucapan terima kasih juga dari Bunda Lesti, terima kasih Mas Kakak, kata Bunda Lesti selain itu ada juga persahabat ya tentunya kiriman hadiah dari Kak Sheila Soki Official. Masya Allah banget persahabat ya selanjutnya ada dari Riana Dea kita lihat juga berikutnya dari Kanan Samlan luar biasa banget di Bunda Lesti, orang baik dari Kak Alsa juga persahabat yang mendapatkan hamper dan ada juga dari Aris Dermawan. Wow, luar biasa. Muda Lesti, orang baik selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita bangga bahagia dengan idola kesayangan kita. Dan pastinya juga, para sahabat, kita selalu menantikan kejutan. Selalu menunggu ciri-ciri vitamin dari idola kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.